wa warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Saya Muhammad Bagaskara Saya dari TKB 1 Saya akan membaca surat Al-Asr Wal-Asr <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi